Setelah sempat berkuasa di Gel-Gel selama 18 tahun, yakni sejak tahun 1686 sampai 1704, Gusti Agung Maruti mendapat serangan balik dari dalam Dimadi dengan dukungan Igusti Ngurah Sidemen kerabatnya. Maka terjadilah pertempuran di mana Gel-Gel dapat dikalahkan dan I Gusti Agung Maruti melarikan diri ke Jimbaran Mengenai kisah Igusti Agung Maruti selanjutnya dan Igusti Agung Putu keturunannya yang kemudian mendirikan Kerajaan Mengui dapat disimak pada konten kanal Bali Jani sebelumnya. Sekarang akan diceritakan mengenai runtuhnya Kerajaan Mengui dengan mengacu pada ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara dan sumber lainnya. Setelah Igusti Agung Putu alias Cokordosa di Belambangan wafat pada tahun 1722, yang naik tahta di Mengui adalah putranya yang bernama Gusti Agung Made Alangkajeng. Seperti ayahnya, Gusti Agung Made Alangkajeng gemar melakukan tirteatre ke bekas pusat pemerintahan Majapahit yang diyakini sebagai leluhur mereka. Sebelumnya, Igusti Agung Putu pernah berencana melakukan perjalanan seperti itu, tetapi gagal karena meletusnya perang antara Mengui dan Sukawati. Lalu, antara tahun 1729-1730, Gusti Agung Made Alangkajang dengan disertai Raja Tabanan dan Kelungkung membawa 4.000 prajurit Bali melintasi Jawa Timur. Tujuan mereka adalah Desa Wirasaba yang dipercaya sebagai ibu kota Majapahit. Sayangnya, di tengah jalan rombongan terhalang oleh musim hujan, sehingga banyak prajurit yang jatuh sakit. Namun, perjalanan itu tidak bisa dikatakan gagal karena mereka sempat mengadakan upacara besar di Semeru, gunung yang dianggap suci oleh penganut Hindu. Bahkan Gusti Agung Made Alangkajang melangsungkan pernikahannya dengan putri penguasa Belambangan di gunung itu. Disaksikan oleh Raja Kelungkung, Gusti Agung Made Alangkajang menerima gelar Pangeran Purban Negara dari pemangku di Gunung Semeru. Babad Mengui Sedang tidak menyebutkan mengenai perjalanan ini dan hanya meriwayatkan bahwa Gusti Agung Made Alangkajang menerima sebelah keris dari Dukuh Semeru yang menjadikannya sebagai orang yang tak terkalahkan hubungan antara mengui dan kelungkung semakin erat karena masing-masing saling memerlukan satu sama lain pada tahun 1733 meletus peperangan dahsyat yang melibatkan 12.000 pasukan mana hampir seluruh raja di Bali terlibat di dalamnya yang jadi pemicunya adalah perbuatan desa Banjar pasukan Mengui, Kelungkung, Tabanan, Sibetan, dan Blambangan di satu pihak berhadapan dengan pasukan Buleleng, Sukawati, dan Taman Bali peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Gusti Agung Made Alangkajang konon kemenangannya diperoleh berkat keris meru yang dianugerahkan oleh petara yang pasupati di Gunung Semeru pada tahun 1739 orang-orang Madura menyerang Belangbangan yang memicu kerusuhan besar oleh karena itu Gusti Agung Made Alangkajeng bergerak cepat untuk memadamkannya kesempatan itu digunakan oleh Gusti Kamasan untuk melakukan pemberontakan Istana kerajaan Mengui dikepung oleh para pengikut Gusti Kamasan, penguasa Sibang yang adalah putra Gusti Agung Putu juga. Gusti Agung Made Alangkajang menerapkan strategi unik dalam menyelesaikan percobaan makar itu. Ia kembali ke Mengui dengan sikap seolah-olah tidak mengetahui pemberontakan itu. Ia tidak memperlihatkan gelagat tidak menyerang kaum pemberontak. Gusti Kamasan bingung dengan sikap Raja Mengui, Para pengikutnya pun kabur sehingga Gusti Kamasan jadi takut dan akhirnya melarikan diri ke Badung. Tetapi Gusti Agung Made Alangkajeng menunjukkan jiwa besarnya dengan mengirim pesan kepada Gusti Kamasan yang menyatakan bahwa ia diperbolehkan kembali ke Sibang jika ia mau dan Gusti Agung Made Alangkajeng menjamin keselamatan jiwanya. Tawaran itu tidak serta-merta diterima oleh Gusti Kamasan. Ia masih merasa malu karena meninggalkan medan perang secara tidak terhormat. Ia bersedia kembali ke Sibang asal diperbolehkan datang sebagai pemenang. Raja mengui lalu membiarkan Gusti Kamasan menyerang beberapa desa di sekitar Sibang, lalu memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, hubungan antara Mengui dan Sibang pulih kembali. Para penguasa Sibang diterima kembali sebagai bagian dari dinasti Mengui. Sepeninggal Gusti Agung Made Alangkajang, Mengui mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Penggantinya bukan putranya sendiri, melainkan dua orang keponakannya yang berasal dari Munggu, masing-masing bernama Agung Mayun dan Agung Munggu. Keduanya merupakan putra adiknya yakni Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, pendiri Puri Munggu. Agung Putu Mayun pindah ke Puri Mengui sedangkan adiknya menggantikan ayahnya sebagai penguasa Munggu. Walaupun Agung Putu Mayun telah memperoleh pengakuan sebagai raja Mengui, tetapi ia tidak mampu mengatasi pemberontakan yang berkecamuk di sebelah timur Mengui disebutkan penguasa Bun memberontak terhadap M dengan dukungan dari Sukawati. Agung Putu Mayun dan Agung Mungu mengerahkan pasukannya ke Bun. Namun menjelang pertempuran yang menentukan Agung Mungu balik ke tempat kediamannya dengan alasan ia harus menghadiri upacara keagamaan. Hal itu menimbulkan kecurigaan di hati Agung Putu Mayun bahwa adiknya telah menjalin hubungan rahasia dengan pihak musuh. Meskipun begitu, ia ingin membuktikan bahwa ia sanggup menghadapi kaum pemberontak sendirian. Namun, Agung Mayun gugur dalam pertempuran. Setelah itu, Agung Munggu membalas dendam atas kekalahan di Bun. Bersama penguasa Kabe-Kabe dan Sibang, ia menghancurkan Bun. Istana beserta desanya diluluh lantakan dan penduduknya pun tercerai berai. Kekuasaan Agung Munggu semakin besar dan ia tercatat membangun puri baru guna mengabadikan keagungannya. Raja Blambangan dan raja-raja Bali kecuali Tabanan mengakui kekuasaannya. Wilayah Munggu saat itu meliputi Blambangan, Buleleng, Jembrana, dan Badung. Agung Munggu mangkat pada tahun 1770 dan digantikan oleh permaisurinya yakni Ayu Oke. Setahun kemudian, Badung yang sebelumnya merupakan bawahan Mengui berupaya memisahkan diri tetapi dapat diatasi oleh Mengui. Pada tahun 1793, perebutan kekuasaan terjadi di Tabanan. Ketika itu, Raja Tabanan minta bantuan Mengui untuk menyingkirkan saingannya. Pasukan Mengui berhasil mengalahkan kaum pemberontak sehingga Raja Tabanan merasa berhutang budi kepada Mengui. Sebagai balas jasa, Ratu Ayu Oke menganggap bahwa Mengui berhak mencaplok beberapa desa di wilayah Tabanan. Akibatnya hubungan antara Mengui dan Tabanan jadi retak. Kedua kerajaan saling menaruh rasa curiga dan membangun benteng di sepanjang perbatasan Sungai Sungi. Kemudian diceritakan Ratu Ayu Oko jatuh cinta kepada Raja Kianyar Dewa Mangis Ia merupakan tamu rutin di Istana Mengui dan tersohor sebagai penari. Perannya sebagai panji sungguh mengesankan hati Ratu Mengui. Karena begitu larut dalam cintanya, Ratu Ayu Oko menghadiahkan dua pusaka Mengui kepada Dewa Mangis Salah satunya adalah hiasan kepala yang dikenakan tokoh Panji saat pementasan. Peristiwa itu merupakan tanda-tanda kemunduran bagi Mengui. Belakangan, Raja Mangis mengirimkan pasukannya dan mencaplok desa belah batu dan keramas milik Mengui, tetapi Ratu Ayu Oko membiarkan saja peristiwa itu. Begitulah kisah awal mula runtuhnya kerajaan Mengui. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.